Sapa lagi dengan saya Musi Wahyudi. Hari ini saya akan membahas tentang rika lagi, yaitu rika simputai. Apa yang saya sudah rasakan, apa yang saya dapat dari rika simputai itu sebelum sebelum ini videonya saya itu ada yang saya sebut moving meditation. Lalu ada lagi respect harmony. Nah hari ini saya beri judul perfect imperfection. Apa itu? Seperti teman-teman sudah melihat video saya yang lalu-lalu Kalau kita menampai itu Kenapa kita sebut moving meditation itu? Karena memang kita harus mengamati satu-satu materi dari rangkaian ini Seperti di sini kira-kira ada 10 macam materi nah, Selain itu kita akan mendapat apa? Yaitu kita harus sabar karena pas satu-satu ini, sepuluh materi ini harus kita ikut satu-satu Ya satu-satu kita ikut kawat, kita lihat, kita perhatikan di ini dari lingkungan rantingnya ini begitu harmonis sekali Satu dengan yang lain dicarikan pasarannya Jadi itu perlu kesabaran dan kita juga belajar detail karena dia satu-satu, yang detailnya itu bagusnya dia, dia kemana, ke kiri atau ke kanan, dan sebagainya. Selain itu, kita juga, seperti saya katakan itu, yang pertama itu kita harus respect. Dengan adanya respect itu, kita tentu um, bisa mendapat harmonis. ya. Nah, di dalam rangkaian berita ini, tentu setiap orang berbeda. Itu yang pengalaman saya yang saya dapat. Jadi bisa ada berbeda karena materi-materinya aja tidak mungkin bisa sama, apalagi perasaan kita tentu tidak sama. Apa yang saya maksud dengan perfect imperfection? Itu apa? Ini saya lihat daun ini, coba teman-teman. Daun ini sudah tidak bagus lagi, sudah tidak sempurna lagi ya. Ujung-ujungnya itu sudah menguning, sudah mengering. Tapi justru karena ketidaksempurnaannya itu saya melihat ada sesuatu yang istimewa. Perubahan warna, lekukan dalamnya itu menjadi begitu unik. Begitu pula nanti ini, walaupun dia sudah kering, sudah tidak sempurna, tetap saya pakai. Saya lihat karena saya mau mencingin warnanya. Yang ini, yang ini, ini juga udah kering nih, teman-teman. Tetapi justru karena dia kering. amati di dalam kita merangkai rika ini. Bukan ini kita tentu tentu saja kita harus belajar teorinya bagaimana kita bisa membuat suatu rangkaian rika ini. Di samping itu juga kita harus mengerti dan belajar tentang prinsip dasar desain dan unsur desain. Karena apa? Prinsip dasar desain dan unsur desain itu tidak hanya harus dihafal. Teman -teman tetapi harus dimengerti, harus dihayati kalau kita hafal, itu tidak akan keluar di rangkaian kita tapi kalau kita mengerti, secara kita tidak sadar waktu kita merangkai, itu akan ada di situ di sini sepertinya, yang kita bisa lihat itu keseimbangannya, ritmenya, warnanya itu semua ada di dalam kecerdasan desain, desain nah, teman-teman kalau ingin tahu apa yang saya dapat selama saya belajar di Kebudayaan Lombok 30 tahun itu? Saya ada bikin buku. Bukunya saya kasih judul Perfect Imperfection ini bukunya. Buku ini foto-fotonya saya foto sendiri, kurang lebih ada 150 foto ya. Jadi di buku ini saya tuangkan perasaan saya itu apa yang saya dapat, apa yang saya terima selama saya belajar. Karena di dalam Lika itu di dalam rangkaian itu yang sudah saya suka sebutkan itu Kita mendengar sesuatu yang tidak diucapkan Membaca sesuatu yang tidak ditulis Nah itu, setiap orang tentu berbeda ya. Perasaan setiap orang berbeda Jadi perasaan saya terhadap saya bagaimana mendapatnya itu dari kita Tentu juga berbeda dengan orang lain Nah, kalau teman-teman kepengen lihat apa sih di dalam buku ini teman-teman bisa masuk ke web saya luciwahyudi.id bisa juga beli di headquarters di Nihon Kadosa mereka jual secara online yang nanti saya akan tulis di box linksnya jadi kalau teman-teman senang dengan rangkaian saya pengen tahu yang lebih dalam bisa lihat di buku saya ya. Silahkan di share like dan subscribe terima kasih